Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRD Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sebuah firmware baru lagi untuk STB Fiber Home HG680P yang diberi nama firmware TV terbaru, ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali flashing STB ini, jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing agar nanti saat STB-nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB mail-to-mail -mail, dapat terdeteksi dengan baik oke teman-teman sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami, HRC Channel langsung saja kita mulai untuk flash STB-nya kita buka usb burning toolnya, kemudian kita import file img nya kemudian kita setting di bagian konfigurasinya kita hilangkan checklist di iris bootloadernya, dan untuk iris flash nya kita biarkan saja checklist nya lalu kita klik start untuk dstb nya kita hubungkan adaptornya, kemudian pencet tombol powernya, dan bersamaan dengan kita memasukkan usb mail to mail ke usb2 dstb dan apabila berhasil, STB-nya otomatis akan terflash. Silakan ditunggu sampai 100% ya, teman-teman. Untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 6-7 menitan. Dan untuk mempersingkat durasinya, saya percepat saja videonya ya, teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Setelah proses flashing selesai, kita klik stop di USB Burning Tool. Kemudian kita lepas USB Mail to Mail dan kita matikan STB-nya. Setelah proses flashingnya selesai, kita akan hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor. Dan bila sudah terhubung, tampilannya seperti ini. kemudian kita masuk di pengaturan wifi dan teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing Dan untuk resolusinya silahkan di setting bila tidak sesuai dengan resolusi yang ada di TV atau di monitor. Next, kita akan install aplikasi-aplikasinya ya teman-teman. Dengan cara klik di aplikasi TV nanti tampilannya seperti ini, dan pilih izinkan. Teman-teman tinggal tunggu dan aplikasi, aplikasinya akan terinstall secara otomatis dari server TV dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama, tergantung kecepatan dari internet masing-masing. setelah aplikasi-aplikasinya selesai terinstal, ada notifikasi izinkan Google memeriksa aktivitas perangkat secara berkala. Teman-teman pilih terima saja, dan otomatis aplikasi akan terpasang dan bertambah satu persatu di perangkat stb nya setelah aplikasi-aplikasinya sudah terinstall di STB HG680P silahkan dicoba masing-masing di aplikasi browsernya bisa terbuka dan ringan sekali saya coba ketikkan youtube.com dan jadi ya teman-teman Kemudian di aplikasi Disney stabil dan lancar. Untuk dimula TV bisa terbuka dan stabil. Dan untuk playstore-nya teman-teman login terlebih dahulu Dan nanti bila saat membuka playstore-nya tidak ditemukan hasil Teman-teman klik garis 3 di pojok kiri Kemudian kita klik di aplikasi dan game Kemudian klik di bagian pencarian Di sini saya coba ketikkan perfect player jadi, untuk PlayStore-nya tidak ada masalah, ya teman-teman. Kita akali di bagian pencariannya. kemudian ini ada aplikasi user tvku saya coba buka dan lancar sekali dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing dan ditambahkan sendiri ya teman-teman Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.